Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ananda Merica Emerald Dan di kesempatan kali ini aku akan memberikan tips ya kepada kalian Gimana sih caranya untuk mengubah atau mengganti wallpaper smartphone yang ada pada game Roblox Car Traffic Indonesia Nah jadi buat kalian yang dengan tampilan smartphone di Roblox Car Driving Indonesia yang tampilannya kalau default itu warnanya hitam doang ya atau bahkan ada yang sempat ngebagot itu warnanya putih gitu ya jadi ini adalah mungkin video yang tepat buat kalian jadi tutorial gimana caranya untuk mengganti wallpaper atau background yang ada pada smartphone di game Roblox Car Driving Indonesia Oke langsung saja kita ke inti videonya Oke yang pertama kita harus masuk ke websitenya Roblox, Roblox.com Ya seperti ini kurang lebih tampilannya Lalu kemudian kita akan pergi ke create yang ada di sini Kita klik Oke nah lalu kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Jadi di sini ada uh, seperti Roblox Creator ya, Creator dashboard Di sini kita akan pergi ke tab atau bagian marketplace kita klik di sini. Nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada banyak ada model plugins audio, font, image, mesh dan videos. Kita akan pergi ke bagian image teman-teman. Kita klik. Nah di sini akan muncul banyak sekali foto atau gambar yang bisa kalian gunakan pada Uh, pada uh, yang bisa kalian pasang ya pada smartphone di game Roblox Car Driving Indonesia kalian. Nah di sini ada banyak sekali ini gambar ya teman-teman bukan model 3D ini gambar dia modelnya kalau nggak salah PNG atau JPEG gitu ya formatnya. Nah di sini kalian bisa cari sendiri mungkin teman-teman mau uh, nyari apa semisal Jerry gitu ya thumb Jerry gitu. Nah di sini juga nantinya akan muncul. nah Tuh, ada banyak ya di sini random sih atau mungkin kalian mau cari Mim gitu kan yang lucu-lucu gitu kan Nah di sini ada banyak sekali mim ya seperti skeleton kemudian ya yang seperti ini ada kucing gambar kucing juga kemudian ada Mim ya eh, seperti ini gitu kan ada banyak sekali Nah di sini tadi saya udah sempat uh, menyimpan beberapa diantaranya ada atau jari kemudian meme ini Terus ini juga kucing Terus juga ini Ini hewan Kepibara Oke kita langsung aja Ini teman-teman Tinggal Buka ya seperti biasa Klik kiri Atau klik kanan Buka link di tab baru Open In new tab gitu ya Nah setelah itu Kita Misal saya contoh Yang ini deh Kepibara gitu kan Saya ingin gambar ini Akan saya pasang di smartphone Di game roblox car driving Indonesia Gimana caranya kita pergi ke sini ini uh, ke url nya ya di browser kalian nah kemudian kalian copy angka ini ya jadi setelah aset garis miring itu ada angka teman-teman teman-teman copy angkanya saja ya oke okay? salin atau Ctrl C buat teman-teman yang main di Apple mungkin ya atau ya Mac gitu ya <laughs> bisa teman-teman pakai komensi ya kalau nggak salah Nah, terus kemudian teman-teman copy ini teman-teman buka notepad nah ini di sini tadi saya sudah nyimpen banyak sekali wallpaper yang menarik-menarik ya mungkin nanti akan saya share ini semua di kolom deskripsi di bawah nanti akan saya share ya jadi teman-teman bisa pakai langsung ya oke okay, teman-teman kita sudah ada di dalam game ini game roblox card driving indonesia kemudian kita akan buka smartphone kita yang ada di dalam game ini ya kita bisa menekan yang ada di pojok kiri atas ini telepon atau kalau teman-teman main di PC atau di laptop kalian bisa menggunakan shortcut tombol shortcut itu tombol huruf K. Oke. Okay. Nah, di sini ini wallpaper yang kemarin saya sempat pasang ya saya coba coba. Oke, okay, kemudian uh, mungkin uh, tampilan smartphone teman-teman masih warna hitam atau putih ya di background ini kita langsung aja buka pengaturan, kita klik pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita slide. Nah, di sini terdapat uh, kertas dinding atau mungkin teman-teman kalau settingan Roblox-nya di bahasa Inggris gitu kan, itu wallpaper ya. Ini karena saya settingannya bahasa Indonesia jadi kertas dinding. Kemudian kita ketik di sini. Nah, ketik di sini. Apa yang diketik? Yang diketik adalah kode yang Tadi teman-teman sempat copy atau teman-teman sempat salin, gitu. Kan. Nah, itu tadi gunanya saya menyimpannya sementara di notepad tadi, Nah Mana tadi? Oke, ini sebentar. Oke, kita paste di sini, kita tempelkan. Nah, setelah itu kita langsung aja tekan tombol bulat yang ada di bawah tengah ini, dan ini dia. Wallpapernya sudah terpaksa. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.